Stop bayar dulu ya sampai kalian akhirnya benar-benar mampu untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan ini. Dan kita harus yakin pada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin ketika dengan diri kita sendiri saja kita tidak yakin dan bagaimana mungkin orang lain bisa meyakinkan kalian ini adalah solusi yang baik. ya?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 serta segera terbebas dari segala macam himpitan hidup termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini agar kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dengan catatan untuk tetap tidak meninggalkan nomor handphone. Dan satu lagi, aku pengen mengingatkan bahwasanya channel Youtube Info Pinjol Terbaru tidak memberikan nomor handphone apapun. Jadi apabila ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru yang meminta kalian untuk mentransferkan sejumlah uang dengan iming-iming bisa membantu untuk... Menghapus data atau mungkin menjadi joki pinjol, ya. Channel YouTube ini sekali lagi tidak meninggalkan nomor handphone apapun. Oke, baik. Hari ini kita pengen ngebahas tentang komentar dari subscriber kita. Yang hari ini sudah terjebak di 8 aplikasi pinjol. Yang kalau dihitung-hitung diduga bisa sampai dengan puluhan juta nih. Soalnya sudah ada 8 aplikasi pinjol. Dan hari ini sedang benar-benar panik bagaimana cara menghadapi masalah seperti ini. Dan mungkin hal ini juga sedang terjadi kepada kalian Sedang terhutang di beberapa aplikasi pinjol Hari ini biasanya Kalau sudah berhutang di satu aplikasi Maka dia akan secara otomatis bertambah Karena hari ini Kita hanya mengandalkan gaji untuk membayar biaya denda bunga biaya tagihan ini tuh segala macam yang akhirnya kita akan bertambah pusing dan akhirnya memilih langkah untuk minjol di aplikasi lain nah inilah dia akibat fatal dari gali lubang tutup lubang jika seandainya kalian sudah memantapkan diri dari awal agar untuk hanya terjebak di satu aplikasi Mungkin masalahnya gak serumit ini Oke okay, ini dia komentarnya dan kalian bisa melihatnya di belakang video ini Ini dia Oke okay, bang tolong bantu saya kasih pencerahan Saya sudah benar-benar pusing dengan semua tagihan di 8 aplikasi pinjol Wow ya kan Di antaranya adalah KT kilat, Ada modal, ada kami, ada pundi Terus isi cash, uang mie, bantu saku dan modal nasional saya sudah tidak sanggup bayar Saya sudah jual motor Gadai ini itu bang Mohon bantu saya kasih pencerahan bang Semoga abang membaca komentar ini Terima kasih Oke okay. Mungkin ada yang mengalami masalah yang serupa hari ini Dan hari ini sedang panik berlebihan Hari ini sedang mendapatkan puluhan teror Dari nomor-nomor whatsapp yang hari ini tidak pernah ada di kontak kita. Mungkin hari ini yang namanya tagihan itu hampir setiap detik akan mengejar-ngejar kita. Padahal kenyataannya kalian hanya berhubungan dengan nomor handphone. Oke, buat kalian yang sedang mengalami masalah seperti ini. Aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang. Tidak panik dan tidak lagi gali lubang tutup lubang. Seperti masalah yang hari ini sedang kita bicarakan. Terjebak di beberapa aplikasi pinjol. Dan kebetulan semua aplikasi pinjol yang hari ini digunakan oleh subscriber yang tadi kita bacakan adalah aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan hari ini bang? Sesuai dengan keterangan di kolom komentar tadi, bahwasannya sudah gadai barang, sudah jual motor, sampai sekarang mungkin sudah tak tersisa lagi barang-barang yang mungkin dianggap berharga untuk bisa melunasi semua hutang-hutang hari ini. Jadi kebetulan untuk di kasus ini, 8 aplikasi pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin yang hari ini harus patuh pada semua peraturan OJK termasuk di dalamnya. Pemberian untuk masalah biaya denda dan bunga Untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh memberikan sanksi biaya denda dan bunga Melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok Jadi mungkin hari ini banyak juga aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu ya yang jadwal pembayarannya itu ada yang per 2 minggu, ada yang per 3 minggu dan kita terus uh, berharap kepada pihak OJK agar merapikan aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Menurut aku alangkah lebih baiknya aplikasi-aplikasi pinjol itu tenornya memang benar-benar untuk satu bulan pembayaran untuk dicicil per 1 bulan. Agar apa? Agar debitur mampu untuk Mengumpulkan uang dan mengatur keuangan Jadi kalau seandainya per 2 minggu ini adalah awal mula kalian gali lubang tutup lubang Apalagi untuk orang-orang yang mungkin hari ini ya belum pernah menghadapi masalah seperti ini Sudah pasti tentu akan panik, sudah pasti akan tentu stres Dan akhirnya mengambil langkah yang salah dengan cara gali lubang tutup lubang Jadi menurut abang solusinya apa? bang? Biarkan saja terlebih dahulu dengan catatan kita tetap membersihkan hati dan niat kita Kita akan membayar semua tagihan pinjol legal OJK ini ketika nanti kalian sudah sanggup Hari ini jangan memaksakan diri dengan cara gali lubang tutup lubang hanya untuk membayar biaya perpanjangan Ya, jadi udah cukup jelas Instruksi OJK kepada seluruh pinjol legal OJK itu juga sudah cukup jelas Untuk tidak boleh memberikan sanksi biaya denda dan bunga Melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok Bersabarlah Yang namanya hutang ini tidak bisa diselesaikan sekaligus Kita harus memilih dan memilah Mana aplikasi yang mungkin hari ini sanggup untuk kita bayar Yang jelas kita akan bayar satu per satu Yang jelas kita tidak lari dari semua tanggung jawab Hanya saja kemampuan kita untuk melakukan pembayaran hari ini Yang masih cukup sangat sulit Ya, jadi bersabarlah ya. Nggak bisa kalau kalian hari ini setelah menonton video ini mendapatkan solusi langsung bisa melunasi utang. Ya bagaimana? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sementara kita masih mengharapkan pembayaran gaji bulanan untuk membayarkan semua tagihan Hari ini gaji kita masih segitu-gitu aja Yang bertambah itu sudah pasti biaya denda dan bunganya jadi terkait tentang penagihan Baik melalui WA Ataupun melalui via telepon Yang hari ini sudah menguber-muber kalian ya Sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak, mandinya pun tak basah Bahkan hari ini ada yang sudah sampai ke bawah mimpi Hari ini ada yang sudah saling berantem suami istri Hanya karena masalah tagihan aplikasi pinjol ya Coba kalian pilihlah momen yang tepat Untuk semua teman-teman yang hari ini belum jujur kepada orang-orang di sekeliling kalian. Mungkin yang sudah berpasang-pasangan. Cobalah untuk lebih jujur kepada pasangannya. Untuk yang masih tinggal bersama keluarga. Cobalah untuk memilih waktu yang tepat untuk membicarakan masalah ini. Dan jangan marah ketika nanti mereka tidak memberikan pertolongan, mereka tidak mendengarkan keluhan, dan mereka tidak memberikan solusi. Semua hal yang terjadi hari ini adalah perbuatan kita dan akan kita tanggung jawab sendiri. Jadi kalian hanya harus memilih langkah apa yang hari ini harus kalian lakukan. Salah satunya adalah bertahan dengan cara tidak lagi gali lubang tutup lubang.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 Menjalani sisa-sisa kehidupan hari ini. Cobalah untuk lebih konsentrasi. Untuk mengejar prestasi ketika kalian hari ini sedang bekerja. Di mana tempat kalian akan diberikan gaji. Supaya nanti kita bisa fokus ya. Untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan ini. Jangan lagi membuang energi sia-sia. Kalian harus menjadi orang kaya. Kita harus segera bangkit dari segala macam keterpurukan situasi ekonomi hari ini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan video ini mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang padam Yang mungkin hari ini sudah dipermalukan habis-habisan. Dan yang mungkin hari ini sudah tak punya harga diri lagi. Kita harus bisa memperbaiki semua ini dari semua lini, dari semua yang terkecil dulu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.